Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Bayu Ismoyo Saya merupakan mahasiswa stikas RS Susada Semester 2 dengan nomor NIM 2110076 Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang keperawatan Dan konsep dasar keperawatan menurut beberapa tokoh dunia Selamat menyaksikan Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan peran dari perawat Perawat sendiri merupakan seseorang yang sudah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian peran perawat adalah setiap perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh setiap perawat, sehingga perawat berperan mengasuh dan merawat orang lain yang membutuhkan perawatan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tren dan isu masalah pelayanan kesehatan dan keperawatan. Sebelum kita membahas tren dan isu keperawatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tren dan isu. Tren dapat didefinisikan sebagai sebuah hal yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer dalam masyarakat, sedangkan isu adalah suatu kondisi atau peristiwa, Baik di dalam maupun di luar organisasi Yang jika dibiarkan akan mempunyai efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut Atau target-target organisasi tersebut di masa mendatang Materi selanjutnya adalah macam-macam tren yang ada di dalam keperawatan Tren yang pertama adalah tren dalam pendidikan keperawatan Tren dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya jumlah peserta keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan baik peserta didik dari D3 keperawatan, S1 keperawatan, ataupun kesehatan masyarakat sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu S2. Materi selanjutnya adalah tren praktik keperawatan. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat praktik di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Kemudian, ada tren keperawatan memasuki era globalisasi. Setelah tahun 2000, dunia khususnya bangsa Indonesia memasuki era globalisasi. Pada tahun 2003, era dimulai pasar bebas ASEAN di mana banyak tenaga profesional keluar dan masuk ke dalam negeri. Pada masa itu, mulai terjadi suatu masa transisi atau pergeseran pola kehidupan masyarakat, di mana pola per kehidupan masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat yang maju. Keadaan itu menyebabkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek kesehatan baik yang berupa masalah urbanisasi, pencemaran, kecelakaan, di samping meningkatnya angka kejadian penyakit klasik yang berhubungan dengan infeksi, kurang gizi dan kurangnya pemukiman sehat bagi penduduk. Kemudian setelah era globalisasi, kita akan menuju ke arah modern. Tren keperawatan pada masyarakat yang menuju ke arah modern yaitu terjadi peningkatan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi itu berpengaruh kepada pelayanan kesehatan di mana masyarakat yang kritis menghendaki pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga yang profesional. Keadaan ini memberikan implikasi bahwa tenaga kesehatan, khususnya keperawatan, dapat memenuhi standar global internasional dalam memberikan pelayanan kesehatan atau keperawatan, memiliki kemampuan profesional, kemampuan intelektual dan teknik serta peka terhadap aspek sosial budaya, memiliki wawasan yang luas dan menguasai perkembangan IPTEC. E Selanjutnya kita akan membahas tren keperawatan terkini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan telah mendorong terciptanya suatu model pelayanan keperawatan jarak jauh yang lebih dikenal dengan nama talent nursing. Tele-Nursing terjadi ketika perawat menemukan kebutuhan kesehatan pelayan melalui penilaian, 3 dan ketetapan informasi, menggunakan informasi, komunikasi, dan berbasis jaringan sistem. Tele-Nursing memudahkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkenaan dengan populasi yang jauh dari pelayanan, under service, dan area remote seperti halnya memudahkan monitoring pelayanan di rumah atau individu dengan permasalahan kesehatan kronis. Selanjutnya, kita akan membahas isu keperawatan. Seperti eutanasia Membunuh bisa dilakukan secara legal, itulah eutanasia Pembunuhan legal yang sampai saat kini masih jadi kontroversi Pembunuhan legal ini pun ada beragam jenisnya Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik Hal demikian tidak terjadi dalam dunia kedokteran atau kesehatan Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Di Indonesia, perawat yang profesional masih belum dapat terwujud sepenuhnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan masih rendahnya peran perawat profesional, diantaranya keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Tahun 1985, pendidikan S1 keperawatan pertama kali dibuka di UI, sedangkan di negara barat pada tahun 1869. Kemudian keterlambatan pengembangan pendidikan perawat profesional Dan yang terakhir keterlambatan sistem pelayanan keperawatan Maka upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk membuat kita sadar akan pentingnya peran perawat? Upaya yang pertama adalah mengembangkan pendidikan keperawatan Kemudian upaya yang kedua yaitu memantapkan sistem pelayanan keperawatan profesional Dan upaya yang ketiga yaitu penyempurnaan organisasi keperawatan Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembiayaan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pengertian dari pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan kelompok, dan masyarakat. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi pembiayaan kesehatan. Dalam sistem kesehatan nasional 2012 dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia memiliki beberapa fungsi diantaranya yang pertama yaitu penggalian dana dalam kegiatan-kegiatan pokok, puskesmas, antara lain upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Fungsi pembiayaan kesehatan yang kedua adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil di dihimpun baik yang bersumber dari pemerintah maupun dunia usaha dana yang dihimpun tersebut akan dibayarkan ke provider kesehatan nah untuk fungsi yang ketiga yaitu pembelanjaan pembelanjaan ini adalah pemanfaatan alokasi anggaran yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan prioritas untuk berbagai intervensi, pelayanan, kesehatan, dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Sumber pembiayaan kesehatan itu berasal dari mana aja sih? Nah, sumber pembiayaan di bidang kesehatan terdiri dari empat sumber utama, yaitu yang pertama berasal dari pemerintah, kemudian dari swasta, kemudian dari masyarakat dalam bentuk free, for service, dan asuransi, dan sumber yang terakhir yaitu sumber-sumber lain dalam bentuk, hibah dan pinjaman luar negeri setelah kita membahas sumber pembiayaan kesehatan kita pasti tidak asing dengan istilah BPJS BPJS merupakan kebijakan jaminan kesehatan sosial nah jaminan sosial itu apa sih? jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. nah kenapa sih jaminan kesehatan nasional ini diperlukan? Alasannya karena jika seseorang menderita sakit, ini akan menjadi resiko individu di mana ia harus melakukan pembiayaan sendiri dengan jumlah yang tidak dapat diprediksikan dan akan berdampak pada perekonomian keluarganya. Nah, jika hal itu diubah menjadi resiko kelompok dengan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib dengan prinsip gotong royong dan iuran yang terjangkau, maka dampak manfaatnya akan lebih luas dan berkelanjutan. Nah. Kemudian, kita akan membahas prinsip-prinsip pelaksanaan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk prinsip yang pertama, yaitu prinsip kegotong royongan. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Kemudian, untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat oleh BPJS bukan untuk mencari laba atau keuntungan. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pesertanya. Kemudian, untuk... Prinsip yang ketiga yaitu prinsip portabilitas. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip kepersertaan bersifat wajib. Kepersertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Nah, setelah kita membahas jaminan kesehatan nasional, kita juga harus mengetahui apa itu BPJS. BPJS adalah salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS akan mengganti sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada, seperti lembaga asuransi kesehatan PT Askes Indonesia akan diganti menjadi BPJS Kesehatan. BPJS adalah badan hukum publik milik negara yang non-profit dan bertanggung jawab kepada Presiden. Terdapat dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar keperawatan menurut Florence Nightingale. Florence Nightingale menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan non kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif. Sedangkan intervensi keperawatan menurut Florence Nightingale adalah membuat pasien dalam kondisi yang paling baik secara alami ya. Konsep model Flores Nightingale berfokus pada lingkungan yang diadaptasi dari konsep Murray dan Zentner, yang menyatakan bahwa lingkungan dapat mencegah, menekan, dan mendorong suatu penyakit, kecelakaan, atau kematian, yang merupakan kondisi eksternal dan mempunyai pengaruh yang berdampak pada kehidupan dan perkembangan. Fokus konsep sentral ini adalah adanya lima hal esensial dalam menjaga kesehatan yaitu udara segar, air bersih, saluran pembuangan yang efisien, kebersihan, cahaya, atau ventilasi. Selanjutnya, kita akan membahas teori keperawatan Virginia Henderson. Virginia Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai penolong individu saat sakit atau sehat. Dalam melakukan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, atau kematian yang damai Dan individu akan dapat melakukannya sendiri jika mereka mempunyai kekuatan, keinginan, atau pengetahuan Virginia Henderson menjelaskan model konsep keperawatan adalah model konsep aktivitas sehari-hari Dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu, baik yang sakit ataupun sehat Dengan memberikan dukungan kepada kesehatan penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Henderson membagi empat kebutuhan dasar, yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual diantaranya yaitu biologis terdapat bernapas secara normal, makan dan minum dengan cukup membuang kotoran tubuh bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan tidur dan istirahat, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan. Kemudian untuk psikologis yaitu berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, atau pendapat Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal Dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia Kemudian sosiologis Yaitu bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi Kemudian spiritual yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan Toko yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Imogen King. Imogen King mengemukakan teorinya bahwa manusia memiliki tiga bagian dalam kehidupannya, yaitu interaksi sistem personal, interpersonal, dan sosial yang membentuk hubungan individu dengan individu lain untuk mempertahankan adaptasi. Ketiga interaksi terhadap akan membentuk hubungan personal antara perawat dan klien. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan komunikasi dalam membantu klien mencapai kembali adaptasi positif terhadap lingkungan. Kemudian, King juga mengemukakan sistem interpersonal terbentuk oleh interaksi antar manusia. Interaksi antar dua orang disebut diat, tiga orang disebut triad, dan empat orang disebut grup. Konsep yang relevan dengan sistem interpersonal adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Interaksi sendiri didefinisikan sebagai tingkah laku yang dapat diobservasi oleh dua orang atau lebih di dalam hubungan timbal balik. Sedangkan komunikasi didefinisikan oleh King sebagai proses di mana informasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti telepon, televisi, atau tulisan kata-kata. Kemudian konsep yang ketiga yaitu transaksi. Ciri-ciri dari transaksi adalah unik karena setiap individu mempunyai realitas personal berdasarkan persepsi mereka. Kemudian selanjutnya ada peran, peran melibatkan sesuatu yang timbal balik, di mana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi, dan di saat yang lain sebagai penerima. Kemudian konsep yang terakhir adalah stres. Definisi stres menurut King adalah suatu keadaan yang dinamis, dimanapun manusia berinteraksi dengan lingkungannya, untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan perkembangan, dan perbuatan yang melibatkan pertukaran energi dan informasi antara seseorang dengan lingkungannya untuk mengatur stresor. Teori keperawatan yang akan kita bahas selanjutnya adalah teori keperawatan menurut Jen Watson. Watson terkenal dengan teori of human care-nya. Ratsam mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia. Dengan demikian, mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Di sini terlihat bentuk hubungan perawat pasien adalah hubungan yang wajib dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam hal ini, caring merupakan perwujudan dari semua faktor yang digunakan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klien. Kemudian, caring juga menekankan harga diri individu, artinya dalam melakukan praktik keperawatan, perawat senantiasa selalu menghargai klien dengan menerima kelebihan maupun kekurangan klien. Watson juga mengemukakan bahwa respon setiap individu terhadap suatu masalah kesehatan unik. Artinya, dalam praktik keperawatan, seseorang perawat harus mampu memahami setiap respon yang berbeda dari klien terhadap penderitaan yang dialaminya dan memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dalam setiap respon yang berbeda baik yang sedang maupun yang akan terjadi Selain itu, caring hanya dapat ditunjukkan dalam hubungan interpersonal yaitu hubungan yang terjadi antara perawat dan klien di mana perawat menunjukkan caring melalui perhatian, intervensi untuk mempertahankan kesehatan klien dan energi positif yang diberikan pada klien Menurut pandangan Watson, Cara untuk menerapkan caring dalam keperawatan adalah dengan menerapkan perilaku yang penuh kasih sayang dan kebaikan dan ketenangan dalam konteks kesadaran terhadap caring. Kemudian hadir dengan sepenuhnya dan mewujudkan dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dalam dan dunia kehidupan subjektif dari dirinya dan orang yang dirawat. Kemudian memberikan perhatian terhadap praktek-praktek spiritual dan transpersonal diri orang lain melebihi ego dirinya Dan mengembangkan serta mempertahankan suatu hubungan caring yang sebenarnya Yang saling bantu dan saling percaya dan juga kita juga harus Hadir untuk menampung dan mendukung ekspresi perasaan positif dan negatif yang berasal dari pasien Kemudian, Watson juga menjelaskan kebutuhan yang harus dikaji oleh perawat Kebutuhan yang pertama yaitu lower order need atau biofisikal needs Yaitu kebutuhan untuk tetap hidup meliputi kebutuhan nutrisi, cairan, eliminasi, dan oksigenisasi Kebutuhan yang kedua adalah lower order needs atau psicopysical needs Yaitu kebutuhan untuk berfungsi meliputi kebutuhan aktivitas, aman, nyaman, dan seksualitas Dan kebutuhan yang ketiga adalah higher order needs atau psikososial needs, yaitu kebutuhan integritas yang meliputi kebutuhan akan penghargaan dan berafiliasi Kebutuhan yang empat adalah interpersonal needs, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri Teori keperawatan selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori keperawatan menurut Kristen Swanson Swanson selalu menempatkan peran perawat dalam proses becoming Jadi dalam aspek kesehatan becoming Perawat tidak hanya menjadi dispenser pengobatan medis, tetapi juga merupakan mitra dalam membantu pasien lebih dekat dengan tujuannya. Swenson juga mempunyai teori caring yang menjelaskan tentang proses caring yang terdiri dari bagaimana perawat mengerti kejadian yang berarti di dalam hidup seseorang, hadir secara emosional, melakukan suatu hal kepada orang lain sama seperti melakukannya terhadap diri sendiri, memberi informasi dan memudahkan jalan seseorang dalam menjalani transisi kehidupannya serta menaruh kepercayaan seseorang dalam menjalin hidupnya Menurut Swanson, manusia merupakan makhluk unik dan utuh yang memiliki pemikiran, perasaan, dan tingkah laku Kesehatan perawat tidak hanya berfokus pada kesembuhan penyakitnya, tetapi perawat juga harus bisa membantu kebutuhan klien Sedangkan perawat sendiri didefinisikan oleh Swanson adalah seseorang yang memberi pelayanan keperawatan untuk menjadi capai kesehatan. Dari teori Kristen Swanson, menegaskan bahwasannya beliau ingin mengajak para perawat untuk peduli terhadap pasien yang dirawatnya. Tidak hanya peduli dalam hal kesehatannya, namun secara emosional juga menjalin hubungan yang lebih dekat agar tujuan untuk mencapai kesembuhan si pasien dapat tercapai lebih cepat. Teori keperawatan selanjutnya adalah teori dari Dorothy Orem. Pandangan teori Orem adalah tatanan pelayanan keperawatan ditunjukkan kepada kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur dalam kebutuhannya Dalam konsep praktek keperawatan OREM, OREM mempunyai konsep perawatan diri sendiri atau self-care Self-care sendiri adalah kontribusi berkelanjutan orang dewasa bagi eksistensinya, kesehatannya, dan kesejahteraannya Self-care ini menggambarkan dan menjelaskan manfaat perawatan diri Guna mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraannya Jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri dapat memberi kontribusi bagi integritas struktural, fungsi, dan perkembangan manusia Kemudian Orem juga menjelaskan perawatan diri mencakup 8 komponen Komponen yang pertama yaitu pemeliharaan kecukupan pemasukan udara Komponen yang kedua yaitu pemeliharaan kecukupan pemasukan makanan Komponen yang ketiga yaitu pemeliharaan kecukupan pemasukan cairan Komponen yang yaitu mempertahankan hubungan perawatan proses eliminasi dan ekskresi komponen yang kelima yaitu pemeliharaan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat komponen yang keenam yaitu pemeliharaan keseimbangan antara solitude dan interaksi sosial komponen yang ketujuh yaitu pencegahan resiko-resiko untuk hidup Fungsi usia dan kesehatan manusia Dan komponen yang terakhir yaitu Peningkatan promosi fungsi tubuh Dan pengimbangan manusia Dalam kelompok sosial sesuai dengan potensinya Kemudian Dalam pemahaman konsep keperawatan Khususnya dalam pandangan Pemenuhan kebutuhan dasar ORE membagi dalam kelompok kebutuhan dasar Yang terdiri dari pemeliharaan Dalam pengambilan udara Oksigenisasi yang mempunyai tiga tahap Dalam proses oksigenisasi Yaitu ventilasi atau proses keluhanan luar dan masuknya udara ke dalam sistem pernapasan, kemudian perfusi dan difusi, kemudian pemeliharaan dalam pengambilan air, pemeliharaan dalam pengambilan makanan, pemeliharaan kebutuhan, proses eliminasi, pemeliharaan keseimbangan aktivitas dan istirahat, pemeliharaan dalam keseimbangan antara kesendirian dan interaksi sosial, Kebutuhan akan pencegahan resiko pada kehidupan manusia dalam keadaan sehat dan kebutuhan dalam perkembangan kelompok sosial, sesuai dengan potensi pengetahuan dan keinginan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas teori keperawatan menurut Sister Kalisa Roy. Roy mengkombinasikan teori adaptasi Helson dengan definisi dan pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Selain konsep-konsep tersebut, Roy juga mengadaptasi nilai humanisme Dalam model konseptualnya berasal dari konsep Maslow Untuk menggali keyakinan dan nilai dari manusia Menurut Roy, humanisme dalam keperawatan adalah keyakinan Terhadap kemampuan coping manusia dapat meningkatkan derajat kesehatan Menurut teori Kalista Roy, teori harus memiliki konsep yang jelas dalam memaparkan fenomena baru Teori juga harus logis, sederhana, namun dapat digeneralisasi dan teori dapat menjadi dasar dalam membuat sebuah hipotesis yang diuji Teori juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan melalui penelitian Menurut Roy, dengan fokus adaptasi pada manusia, terdapat empat elemen esensial yaitu keperawatan, manusia, kesehatan, dan lingkungan Keperawatan sendiri didefinisikan sebagai disiplin ilmu dan praktek Keperawatan sebagai disiplin ilmu mengobservasi, mengklasifikasikan, dan menghubungkan proses yang berpengaruh terhadap kesehatan. Sedangkan manusia, menurut Roy, adalah sebuah sistem adaptif. Sebagai sistem yang adaptif, manusia digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang memiliki input, kontrol, output, dan proses umpan balik. Sedangkan kesehatan, menurut Roy, didefinisikan sebagai keadaan dan proses menjadi manusia secara utuh dan terintegrasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan digambarkan sebagai suatu keadaan yang ada di dalam dan di luar manusia. Lingkungan merupakan input bagi manusia sebagai suatu sistem yang adaptif. Selanjutnya, kita akan membahas peran perawat yang diharapkan berdasarkan teori Roy. Perawat harus mampu meningkatkan respon adaptif pasien pada situasi sehat atau sakit. Perawat dapat mengambil tindakan untuk memanipulasi stimuli vokal, kontekstual maupun residual stimuli dengan melakukan analisa sehingga stimuli berada pada daerah adaptasi perawat harus mampu bertindak untuk mempersiapkan pasien mengantisipasi perubahan melalui penguatan regulator, kognator, dan mekanisme coping yang lain. Pada situasi sehat, perawat berperan untuk membantu pasien agar tetap mampu mempertahankan kondisinya sehingga integritasnya akan tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam teori Kalista Roy. Kelebihan dari teori dan model konseptualnya adalah terletak pada teori praktek dan model adaptasi yang dikemukakan oleh Roy. Perawat bisa mengkaji respon perilaku pasien terhadap stimulus, yaitu mode fungsi fisiologis, konsep diri, mode fungsi peran, dan mode interdependensi. Selain itu, perawat juga bisa mengkaji stresor yang dihadapi oleh pasien, yaitu stimulus vokal, konektual, dan residual sehingga diagnosis yang dilakukan oleh perawat bisa lebih lengkap dan akurat. Sedangkan, kelemahan dari model adaptasi Roy ini adalah terletak pada sasarannya. Model adaptasi Roy ini hanya berfokus pada proses adaptasi pasien dan bagaimana pemecahan masalah pasien dengan menggunakan proses keperawatan dan tidak menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku cara merawat atau caring pada pasien, sehingga seorang perawat yang tidak mempunyai perilaku caring ini akan menjadi stresor bagi para pasiennya. Teori keperawatan selanjutnya adalah teori keperawatan menurut Betty Neuman. Model sistem Neuman memandang klien sebagai sistem terbuka yang merespons stresor di lingkungan. Variabel klien adalah fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Sistem klien terdiri dari struktur dasar atau inti yang dilindungi oleh garis resistensi. Singkat kesehatan yang biasa diidentifikasi sebagai garis pertahanan normal yang dilindungi oleh garis pertahanan yang fleksibel Kemudian kita akan membahas tujuan dan manfaat penerapan teori Newman Tujuan dan manfaat ideal dari model ini adalah untuk mencapai stabilitas sistem secara optimal Apabila stabilitas tercapai, maka akan terjadi revitalisasi dan sebagai sistem terbuka, maka klien selalu berupaya untuk memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keseimbangan di antara berbagai faktor, baik di dalam maupun di luar, sistem yang berupaya untuk mengusahakannya. Neumann menyebut gangguan-gangguan tersebut sebagai stressor yang memiliki dampak negatif atau positif. Reaksi terhadap stresor bisa potensial atau aktual melalui respon dan gejala yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya kita akan membahas teori keperawatan yang terakhir yaitu teori keperawatan menurut Ramona T. Mercer. Ramona T. Mercer mengembangkan teorinya pada awal tahun 1960 bersama mentornya yaitu Profesor Reva Rubin dari Universitas of Pittsburgh. Rubin terkenal dengan kerjanya dalam mendefinisikan dan mendeskripsikan pencapaian peran ibu sebagai suatu proses ikatan yang mendalam. Atau melekat pada anak dan mencapai identitas peran ibu Atau melihat dirinya dalam peran dan mempunyai perasaan nyaman tentang hal tersebut Selain menggunakan kerja Rubin, penelitian Mercer juga berdasarkan pada kedua teori yaitu peran dan perkembangan Mercer lebih banyak mengandalkan pada pendekatan interaksionis dari teori peran Penggunaan teori net, yaitu teori role enhancement atau teori pengundangan peran dan teori turner di samping itu, teori Mercer dipengaruhi oleh teori sistem general Bertalan V. Model teori pencapaian ibu menggunakan lingkaran sarang burung Bertalan V yang berarti sebagai gambar interaksi lingkungan mempengaruhi peran ibu. Penggunaan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Mercer adalah banyak faktor yang mempengaruhi peran seorang ibu. Peran ibu termasuk pada usia bayi, melahirkan. Pengalaman melahirkan, awal pemisahan dari bayi, stres sosial, sosial support, ciri-ciri kepribadian, konsep diri, sikap membesarkan anak, dan kesehatan. Mercer juga mengidentifikasi bahwa terdapat komponen bayi yang mempengaruhi peran seorang ibu, yaitu temperamen bayi, kemampuan memberikan isyarat, penampilan, karakteristik, umum, dan status kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan manfaat penerapan teori. Temerser dalam praktik keperawatan Tujuan yang ingin dicapai dalam metode ini adalah menghasilkan asuhan keperawatan yang berkualitas Sehingga berbagai masalah kebutuhan klien dapat teratasi Serta dapat membahas mengenai manfaat dari proses keperawatan bagi perawat dan pasien di rumah sakit Agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal Dan meningkatkan asuhan keperawatan yang terstruktur dan tindakan-tindakan yang dilakukan perawat dengan memahami proses keperawatan sehingga terasa manfaatnya bagi perawat dan juga pasien kemudian kita akan membahas materi yang terakhir yaitu materi standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS edisi 1 SNARS edisi 1 merupakan standar akreditasi rumah sakit yang mudah dipahami sehingga mudah diimplementasikan, yang lebih mendorong peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko termasuk di rumah sakit pendidikan. SNARS edisi satu ini mendukung program nasional bidang kesehatan, akreditasi kars internasional terintegrasi dengan nasional. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya berikan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.